Iya, aja. Lihat dong, kan? banget <laughs> <laughs> ini sedikit lagi kayak Jepang, nih.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 Saya kadang-kadang gimana ya guys ya Penasaran banget sebenarnya Dengan tingkah laku abang Andy ketika di Malaysia Karena abang Andy ini pertama kali ke Malaysia Seperti itu Sedangkan kawan-kawan yang lain ini udah dua kali Ada yang udah udah kayak sering banget Kayak Bang Re itu kan udah tinggal di Malaysia Seperti itu Cak Lonjong udah dua kali Ya kan? Fikri juga udah dua kali Jadi Gimana gitu kan? Penasaran aja dengan polanya Andy ini Nah di sini guys kalau teman-teman mau lihat langsung, ya kan? Lihat updatean video-video terbaru, ya kan, tentang Andy dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman subscribe di channelnya Reek, yaitu channel kedua Bang Rey untuk vlognya. Jadi, di Reek ini, teman-teman bisa langsung subscribe, terus share video-videonya, dan banyak video-video yang disajikan oleh Bang Rey, ya, terutama istilahnya. Hal-hal unik yang terjadi pada NDTK Teguh Fikri dan lain sebagainya Nah langsung saja saya udah penasaran, guys Kita play videonya let's go Oke okay. Weh cantik selamat guys selamat Ini hotel kayaknya ya Selamat pagi guys Pagi semuanya masih Di Senawang ya okay. ini di hotel lavender guys Oh hotel lavender Pantesan uh, warnanya okay. lavender ya, ya Pake motor aja Mobil masih banyak Oke. Okay. mau check out oh udah mau check out oh ini berdua sama Andy oh, bang ini Oke. Okay. Juga buat video cek enggak banget maksudnya aku coba. Eh, berarti ditinggalin ya oke okay, guys uh, kita... okay, seronok, seronok lah boleh tinggal dengan bang Andy ini guys kita bisa tahu, ya guys ya aduh bang sama Andy kan lucu sih. orangnya okey enggak, dia tu, enggak kunci kan tapi bunyi kalau enggak kunci, enggak lama di dalam okey macam, macam kayak gini harusnya bunyi nah atau semua begini bisa pakai enggak, enggak enggak okey Oh, ini kayak kalau di sini tuh geria, kayak geria gitu ya, guys. Ya, ini apa, Mama? ini kayak gini, Mama. Ini nih, karena kalian mah gak suwi. Tapi itu namanya mau ke sini, enggak? Makanya kita buat janji sama dia, enak gitu. Jadi itu jadi agenda baru gitu. Oke, tapi itu tadi tiba-tiba lagi, enggak? Hah, ini karena gue itu yang gue bilang, kayaknya ke Bima kartu ya, udah ya kita mau cari sim card sebab si Cui ini dia itu memakai sim card Indonesia oh udah gitu beli paket dia, ya. udah, beli paket lagi. udah beli paket 50 ribu guys eh 50 ribu 500 ribu gila sih ribu. mending istilahnya nggak usah 500 ribu tapi, tapi beli yang di sana lebih murah guys beli. oh ini roti canaan. oh my god ada roti caneng seronok guys asli seronok. Oke. Okay. Terapi dan bekam. Oke, okay. di sana juga ini ya. Bekam ya setelahnya. Belum buka itu cuy. beli kartu di mana tuh? Itu 99 itu. Hah? Kan ada itu juara internet pantas. Itu kan kartu itu. Itu apa itu? Digi prepaid bisa di tempat lain, jalan-jalan nggak ada di situ <guruh> ya, ini masih pagi cuy restoran Zakwan jam berapa sekarang kalau ini? ini jam setengah sembilan oke okay. apa kita ke mall sana yuk? jam 2 jam sembilan ya? Masak jam sembilan? iya? iya bener jam sembilan iya bener tadi, saya <tuklah>, udah mandi hah? malah mau ambil jam sepuluh? atau memang saya kurang? eh jam sepuluh cuy bener Wah, nggak tahu jam mereka Nggak ya, dicocokin mesti Apa kita mau ke sana? Mau buka-buka jam berapa? Belum Mana hmm. nah jualan? Pakai ini aja, baik Ayo Hotspot, hotspot Kita itu dulu Kita makan dulu Iya, bener ya, hotspot dulu lah Iya ya, kan, makan-makan atau -makan gimana eh. Ayo, Eh sen Seronok ya guys, senang ya uh, suasananya di sini guys. Itu ini dulu wifi. Itu ada rumah-rumah di depannya itu guys, ya samping-samping itu keren banget ya. Itu apa hmm. itu? Tertata gitu. Hah? Kartu eh? apa? Oke. Okay. Baru dengar namanya. No? Nanti di situ ada Maxis juga. Di situ semua. Eh. Ini masih jam sembilan lebih. Oh, ada jual sate ini di sini guys. Oke. Oke, pusing-pusing lah kak sini ya. Di sana ini kita di mall. Oh, dekat sama mall lah. Tinggal jalan kaki dong. Kalau mall di sana bukanya jam berapa guys ya? Kalau di sini jam 10 ya, jam 10 baru buka, nanti jam 10 malam tutup. Oke, okay. kita guys. Nah ini guys. The Secret ya yeah, kan, The Secret of Malaysia yang teman-teman istilahnya ya bukan teman-teman, tapi aku nggak tahu gitu guys ini bisa dikatakan secret karena nggak nggak semua orang bisa oh, uh, nge-shoot ya posting kayak gini nih oh ada 99, -99 kebab guys enak banget kayaknya nih weh kesukaan saya kebab guys uh mantap ini kameranya Bang Rey pake GoPro okay. dia guys cantik asli gambarnya juga bagus keren sih okay. <laughs> ini jari kartu guys bersih guys, bersih banget ya bersih gitu ini kultur shock lagi nih NDTK ini mentalisya Huh? mental itu masyarakat lu yang bertukung batasnya <laughs> bener lah dia enggak mental, suka bukan apa? buang sampah sembarangan gitu nih bener-bener hmm. sebab itu jadi bersih banyak sendirinya ngori ada dukungan kan semua bener sih, bersih banget, asli bersih banget depan rumah itu. Bang Endi aja nggak ya, ada di kampung. kita eh kita lihat di kamera aja bersih banget apalagi orang yang di situ gitu kan kayak Bang Endi aja ih eh, gila bersih sampai bilang gila bersih sayang. gitu sayang banget cuman. sayang banget dua kali satu minggu bayangin tuh sampah udah kemana-mana sampah udah penuh kan hmm. iya bener nggak gini ada ini gitu, nah. kena banjir ya ini yang kayak dibilang sampah kayaknya dedaunan nah ada Nah, berarti ada the yang daun. Ya? Hah? Ada nyapu. Setiap badan dan ada yang nyapu. bener nah, kan? sih, nah, paling cuma daun gitu. Ini sistemnya gimana? Apa sama? Guys. Kalau explore ke dalam situ bagus banget asli. desain apa? Desain. desain. desain. <laughs> desain. <laughs> design. Design. Kalau desain itu mungkin inilah boleh bisa lera kan. Tiap tahun bisa berubah tidak, memang kategori rumah yang ada di Indonesia itu dia tuh lurus ya lurus. kayak bilang ngambil untung banget gitu oh gitu, dia flat ya? ya, ya tidak, tidak ada flat kerja. nah ini, ya. ini.. ini kayak walaupun mungkin bangunannya biasa tapi ada model ini. tapi ada model yang buat dia tuh jadi istimewa gitu mewah gitu oke iya, kalau gua salah tapi... ya tolong dikoreksi lah oh Iya tapi ya. menurut gua pribadi ini pribadi loh tertata itu lo guys jadi bangunan di situ situ ada standarnya mungkin ya lembaga kemajuan ikan malaysia negeri sembilan oh kalau pertukuan sih hampir banyak yang sama sih karena ruko-ruko kan oh, iya. Aha. perumahan ini desain bangunannya ini. Hmm. ini sebenarnya desain apa hmm. Uh -huh. tapi bagus gitu kayak kayak tertata kita gitu. lihat waktu perjalanan iya. daripada ke LAE itu iya, makanya teman gua bertanya kemarin apa yang wow menurut kamu Jakarta dengan uh, Malaysia bukan membandingkan maksudnya apa yang lihat unik gitu oh ini oke oh, apa gitu En belum, belum jawab dia udah dipotong sama Bang Re ternyata. Oke, okay. pusturan. Yah, kepotong deh. Ini? Oh lah, back Itu pusing mana sih kartu? Yeah. <laughs> iya, nyari kartu kita tapi pusing-pusing. Kita ini. akan musing lagi, muter kembali lagi di tempat hijau tadi. Oke. Okay. Okay. Ini lah naga, coba. Pagi-pagi. Coba lari-lari kecil. Pagi -pagi. Mana ada gitu. Oh, my god. Gila. Apa namanya? Pok poko Ngapain sih and, and. <laughs> Aduh, kocak-kocak asli kocak. Ya Allah. Ya Allah kocak banget asli. Masuk air dia ini, guys. <laughs> Masuk air. Di depan sana juga ada ini ya Serono asli Hijau gitu lho guys Ada pemandangan yang cantik gitu Kedai pun gitu Ah, Konter lah, konter HP gitu Toilet? Hah? Disewakan Bukan toilet Taduh Tengah ya? Toilet? Iya Apa itu toilet? Toilet, bos. Pasal Inggris masalahnya. Hahaha. <laughs> Lurus nih. Toilet. Toilet Ya, Toilet. ya Allah. Toilet. Aduh. Ini guys, kalau lo bersama Andy, lo nggak akan kering gusi. Benar-benar. Benar, ini rasanya. ada aja yang dibahasnya. Benar. Ini ada keterah -keter bendira dan kayak gitu. Ah. Oke. Okay. Ini bendiranya. Terus ada bendiran yang gusi juga. Ini, ini yang Ternyata. ya. Nah ini lho guys bangunannya ini lho tertata banget gitu Lihat di sini kamu lihat yang listrik <laughs> ada ya Nah ini ya Oke ini untuk air Airnya ngalir terus ya guys ya Dia aja lihat lo kan kagum guys Hahaha <laughs> Ini dikit lagi kayak Jepang sih Asli Kayak <tuk> Iya kalau di... Ah, bandingin lagi tuh, Bandingin lagi <tuk> <tuk> <tuk> Ya itu memang kayak reflek aja guys Jadi kayak kita tuh Kalau kita ke suatu tempat gitu Pasti seperti itu Jadi wow kok keren banget gitu kan Kalau Jepang di Dia bisa jadi ada perkampungan yang kayak ini Ada akuarium ikan yang uh, Aha. itu kan Sudah hampir mirip nih Cuma di kan, ini kan banyak kedai gitu Oke. Okay. Bersih seperti ini gitu. Wow. Keren. <tik> Oke okay, guys, sudah selesai videonya dan ini Boy dari tadi ya Boy ya. Oke, okay, dan ya itulah tadi guys, ya keseruan NDTK TK dan juga Bang Re ya kan ketika pusing-pusing dekat hotel mereka guys. Dan masya Allah ya banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Andy Yang pertama gila bersih banget dan yang terakhir ya kan dia bilang bahwasanya gila ini hampir sama kayak Jepang gitu loh. Jadi yang ada di sini ini guys ya kalau ya selokan ataupun longkang itu kalau di Jepang kan ada yang seperti kayak akuarium gitu banyak ikannya dan Indonesia juga sudah banyak yang diterapkan. Mereka juga meniru juga ya kan. Dan juga memanfaatkan longkang-longkang. Bukan sebenarnya longkang sih. Kayak aliran air kecil gitu yang ada di halaman rumah. Kayak got lah seperti itu. Tapi mereka sulap menjadi sebuah kolam ikan yang bersih. Yang istilahnya bisa untuk menghidupi ya kan. Orang-orang kampung di situ dengan adanya ikan ya seperti itu. Dan keren banget sih. Ini kultur shock ketika abang Andy ini mengatakan bahwasannya. Wow. Ini keren banget gitu. Sampai hampir mirip dengan Jepang seperti itu. Jangan digigit, sayang. Jangan digigit nanti rusak. Oke, okay, guys. Bye-bye, sini bye. bye. Oke, okay, guys. Mungkin itu saja video kali ini dan kita akan menunggu lagi ya video terbaru Daripada para Bangre di channel react ini guys. Jadi buat teman-teman semua yang mau keseruan daripada kelanjutan video ini langsung aja di subscribe, di like dan di share videonya guys agar supaya Bang Re ini lebih semangat lagi untuk membuat video di sana. Oke terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Pembin Diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.